Akak teu deui Wiridanana tu di bulan Rajab Hayang supaya kos kancing nabi bisa hibar, macasolawat. Macasolawat, sampai-sampai tinggi empat Tuh, siapa yang mau Hayang, hibar 4.444 ribu empat Tadi goblok. Hayang, nama baca macasolawat tiru aja hiber mana? Hayang, saya <laughs> solawat, kalau malam, tasbih, siap-siapkan. Siap, siap. Jangan isukan, tali, nak kenceng, kenulobah, boga tasbih. Besiaya baturu hayangan jual <laughs> Lain tasbih, jualan tasbih Nah uh, Nah um, Selamat nanti dan mana? Nunggu orang resep Nunggu orang ngesep resep, akur jeng urang Obat kek Iya obat bagus ya obat bagus Cari aku akur kan jeng akur darahnya tensinya kan diakurkan lah Ternyata oh iya mah paramek Akur neng Nunggu iya mah bodrek nu iya mah parak Prokol nu iya mah Itu padahal mah kolot Tapi bodrek sin Beda Hai, aduh, gos-gos pengobatan gak aneh. Iya, pasti memakai production charger, wah, wah, alam. ini gak soal pun, production berarti jiwa anak, anak-anaknya budak. Nah, baca salawat awat salon balobana. Oh, nggak ada orang seminggu, dicoba. Cek, kiai isap, iya, isap, iya, patre, bu patre, seminggu, coba orang kikituan. Hehehe. Ihberat, ih mager dongeng doang ulah, ulah maca solawat hayang bisa ibarat ulah, hayang menang ridho Allah Subhanahu wa kayak menang ridho Allah, Ku Allah dikit kuku ulah, besi, bawa orang maca solawat, hayang bisa ihberulah, hayang tetarak ditembak lah, jaya pae baik, hayang maju usah yang maju usaha keringan ngadon ulin doang. Jauh buat nuaya getilok dibangunkan kamarasid kamu sholat tilok. Yang macam kalau macam yang bisa ibadah ya, jangan ya. supaya maju usaha. Nuaya, nuaya getilok. Berarti nggak bohong. Mantap lolo banapang gede-gede nang bohong mah pedagang. Sebab orang kaki aja minta doanya supaya maju, jangan yang ibadah. Boroh boroh gus ayam hati. I lain kaki masjid, si makai suzon baik goblok. Masjid, masalah fajri stalin. Nah, baca solawat noloba. Berang keting baca solawat medek solawat munziah. Xolawat pamila hatawan nariyah Buka mari solawat nariyah dah. Orang kanan ciptaan Ibrahim atazi. At Makom di ditu di Maroko. Masyaallah Allah dim... pes, nah itu masuk kurang dibaca Allahumma masuk di solat dan kami datang bersalin, misalnya mantan manusia, nah madinah ditanya lebih lalu ke dua tahun, hari jubi luka roboh, toko bahu mi, wah yustas kolohoma abah, madidi, nah ijazah ke, wah yustas kolohoma mu buat jilgari, kamar ingang kadang itu, wah yustas kolohoma, nah. Picung gem ma waya staskil gomamu Kulai jazah dipicung yang baden Waya staskil gomamu Ya angnu waya gomamu Tapi kiai-kiai nulain diurangi Wayu staskol gomamu Lah cedera daripada kita mau kulau mal maca Tolol coba Duri buti mau ustasko jiwa yang stasiun mal maca <laughs> Haya gelek wayu stasko wayu staskir penting maca Cimbe lain riweuh ada yang ge moal tingo mau maca Baca dek Wayustazki mangga Wayustazki mangga kula ijazah Wayustazki dipicung di guruku kula keresek lantaran menang dipicung gentur Wayustazki di dia Abah mau Wayustaz follama biwajhil karim sohbi, wa ala alihi washohbihi kullamatun wa nafsin bi arikul ma'lum billah loba'an Wayustaz kono maca di Wayustazki ternyata di Maroko nak yustas Polroma Ibrahim Atazi At jadi Tazi itu ya ngaran lembur ah, Ibrahim orang Taz Yes itu salah ngarangan kudo nama Solawat Ataziah At Kamila Ataziah At Kuletaran Zainah di itu duduk dicecakan jengkana Dicecekan ke orang Indonesia berarti sholawat kabilah Anariah, padahal matahari Itulah surah Syekh, itu Abdul Aziz, Al-Qubati. Dengan kelantaran destinarnya di mana-mana Anariah, itu oh, masalah. Sebab ia sholawat bagaikan senu di padah panas. Bisa ngahuru kesalahan-kesalahan, ngahuru dosa-dosa, ngahuru kebeng berat-kebeng berat, berat. Sok, lo bakun gara-gara macam sholawat etha Hampang apa? Hampang. hampang Sholawat etha mah Ngan, panas memangnya Sebab, etha sholawat beda tamah. Beda sholawat etha mah Dan mantap, nungges ijazah Mangga baca nuncan ijazah, kukulnya diijazahkan sekaligus kebehaninya Sholawat, nariah, tawataziah, dijazakkan, ajaz tukum. Mobil itu hah Saya bisa doang. Nah, baca. Salobalobana, Cina, saya sampai sampai tim 440, minggu, atuh. Saya minggu yaitu kau emang aku masih bisa bisa bilangan kau itu solawat kabehna ayat empat ribu kabehna solawat dibuat di dalam il khairat dala karangan Sulaiman al Jazuli. Kamari jaraknya itu kamarakes kamakom Sulaiman al Jazuli. Nah itu nungarang. Nungarang dalah iloqal. Panjang ting. dibaca ke panjang ting. Allahumma Muhammad sudah gue lama baru ngedengkelan deh sama orangnya. Haiu, tunggu nanti mau maca ya, tajam mata. Asal giskadija gak nyedek karena mal maca. Lain ngawungkul kan, di bagus-bagus, dan direndah rendah-rendah. Iya temu mutiara, uhihij mutiara, anu di tembrak di sisi jalan. Sana jangan lupa tukang cincin, hatiin lain mutiara. Di etalase etalase semua lain mutiara mutiaramadikan dirinya di wadah kalau mau nanyakan dirinya dia lebih baik